video yang terhapus di HP Infinix. Baik sahabat untuk cara mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke Play Store ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk ke Play Store, langkah selanjutnya kita ketikkan di telusuri aplikasi dan game guys. Kemudian di sini kita ketikkan video recovery guys ya. Video recovery kemudian langsung saja kita cari aplikasinya guys. Bagi sahabat di sini ada banyak sekali video recovery ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari aplikasi yang bernama File Bin pemulihan foto dan video. Nah di sini saya sudah menolotnya. Jika kamu belum kamu bisa menolotnya secara gratis di Google Play Store guys ya. Langsung saja kita buka aplikasi File Binnya untuk memulihkan video guys kemudian kita tunggu loadingnya ya guys ya Nah sambil menunggu loadingnya nih bagi kamu yang baru bergabung di channelnya tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe oke okay guys kita lanjut ke aplikasinya guys nah di sini ada banyak sekali uh, menu ya guys ya di sini ada menu daur ulang bin foto scan video scan audio pindai depth scan dan lain sebagainya guys kemudian di sini untuk memulihkan sebuah video yang terhapus dihapir ya guys ya di sini kita klik saja uh, uh, kita masuk menu video scan ya guys ya baik sahabat ini dia video yang sudah lama kita hapus nih guys ya masih bisa nongol di sini semua guys ya Nah untuk cara mengembalikannya guys ya untuk cara mengembalikan videonya cukup mudah sekali guys kita cukup centang video yang ingin kita kembalikan ya guys ya di sini ini adalah video yang sudah lama saya hapus ya guys ya beberapa minggu ini uh, sekitar penghapusannya yaitu tanggal 15 Maret dan sekarang sudah tanggal 22 Maret guys jadi sudah lama ya guys ya uh, dan di sini saya akan mengembalikannya guys ya kita centang videonya ya yang ingin kamu kembalikan kemudian kita klik di sini ada menu pemulihan badge ya guys ya kita klik yang ini kemudian di sini ada notifikasi lagi. Kita klik saja pulihkan sekarang ya guys ya. Baik sahabat di sini ada notifikasi yaitu pemulihan berhasil. File yang dipulihkan telah disimpan di pusat yang dipulihkan. Silahkan masuk ke pusat yang dipulihkan untuk memeriksanya guys. Nah, langsung saja kita buka aplikasi galerinya ya guys ya karena di sini ada notifikasi pemulihan berhasil guys ya. Kita langsung saja buka aplikasi galeri ya guys ya. Baik, sahabat, jika sudah masuk ke galeri, kemudian kita langsung masuk aja ke menu album, ya guys. Ya, kemudian di sini menu album ini kita pergi ke uh, folder video, ya guys. Ya, di sini, baik sahabat, ini dia video yang sudah kita kembalikan tadi, ya guys. Ya, coba kita putar videonya, dan videonya pun berhasil diputar dan berhasil dikembalikan lagi secara utuh di HP Infinix, ya guys. Ya, nah, sahabat, itu dia cara mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix dengan cara yang mudah ya guys ya nah sahabat bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channelnya Tutorial Official nih dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channelnya Tutorial Official dan itu dia cara mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix dengan mudah ya guys ya